Masih teriak di telingaku, bisik cintamu betapa. Aku terlena Aku terlena Tidak terasa Air mata ku Bahasa hipi-hipi -hip. Aku Aku Si terlihat di telingaku Bisi